Oke okay, so guys balik lagi di Arknight CN Dan dimana itu kita lanjut lagi CC Sinder CC ketiga Dan di sini kita langsung saja ke CC Daily dan seperti ini Dan untuk risiko challenge nya adalah increase by 100%, 100 attack Oh ini nih yang anu nih yang beku ini ya Oke okay, oke okay, yang beku ini ya Oke okay, mantap Jadi lebih padat cuy setelah beberapa kali gua mencoba, ternyata gagal terus. Dan akhirnya gua uh, turunin risikonya dan menjadi seperti ini, ya. Ini susah sekali nih, boy. Nah, itu gua nggak berani tuh. Dan peraturan gua gunakan seperti ini, dan kali ini mungkin gua pinjam si murrock Mungkin, nah, oke, okay. kita coba ya. Ya, jadi seperti itu mungkin ya, satu-satunya jalan ya pak pakai ini di sini e tadi。いや。 Eh, enggak cuy langsung mutlak lah bentasan nama. Eh. hei bentasan yang hmm, mungkin kita pakai ini langsung. di sini satu ini di sini satu okay. Yeah. Okay. Kita coba lagi nih Mas, Mas, Berhasil Oke, nanti Kita bisa pakai ini sebagai stun ya okay. Hmm, ah, masalahnya Kita harus Ya hmm, capek juga aku. head kagak bergerak-gerak itu. <tip> yol, yuk, lah yuk, yuk, yuk, yuk, yuk yuk bisa yuk uh uh satu lagi cuy satu lagi boy astaghfirullah satu lagi loh ini harus dipertahankan yuk ya. murah apakah kamu bisa murah Mordrock sedang berusaha Bung. Kita tidak tahu apa yang terjadi Kita mundurkan semua uh, Ini buat apa juga ini Error Hc -E. Error Hc -E. Benar-benar Error Pertahanannya hmm. memang kuat sih Oke okay, kita... Langsungkan saja Bye bye ya Dalam hitungan 3, 2, 1 Oke okay. Mati Ya boy Selamat kita sudah Easy mode ya <laughs> Oke okay, jadi Inilah dari Video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.